Analisa emas tanggal 8 Maret tahun 2022, tren pergerakan harga emas sejauh ini masih berada dalam tren bullish dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan harga emas jika terus bertahan di atas area 1985.25 karena ada potensi harga emas bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 2002.00 sebaliknya waspadai jika harga emas bergerak bearish dan bertahan di bawah area 1977.00 karena ada potensi harga emas berbalik bergerak bearish ke sekitar area 1960.25 Sekian Analisa Forex untuk tanggal 8 Maret Tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex Anda, silakan hubungi 081212983 8 3.